Harga bawang merah dan beberapa jenis cabai di Pasar Baledono, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terpantau naik selepas momen libur Natal dan tahun baru Nataru. Lonjakan harga tertinggi dialami cabai rawit dengan kenaikan sampai Rp20.000 per kilogram, kilogram. Hal tersebut disampaikan Yatina, 64, karyawan kios sumber sayur di Pasar Baledono pada Rabu, 4 Januari 2023. Yatina mengatakan, saat ini harga cabai rawit menyentuh angka Rp70.000 per kilo, naik Rp20.000 ketimbang dua hari lalu, Senin, 2 Januari 2023, yang masih dijual Rp50.000 per kilo. Tahun baru ini, 2023, harga cabai naik semua. Kemungkinan karena cuaca hujan, sehingga cabai rawit banyak yang busuk di pohon atau tanamannya banyak yang rontok, kata Yatina saat ditemui di Kemudian harga cabai merah keriting dilaporkan naik Rp 10.000 dari Rp 40.000 per kilo menjadi Rp 50.000 per kilo. Sedangkan cabai hijau keriting diketahui naik Rp 5.000 dari Rp 20.000 per kilo kini dijual Rp 25.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.